Baiklah para sahabat Leslori manapun kalian berada untuk menemani santai sore kalian saat ini Tentunya Bang Mimin akan memberikan kabar bahagia para sahabat ya Kita tentunya keunggahan pertama Ada sebuah kabar bahagia yang diberikan oleh Leslie Gejurak kepada kita semua Yang berkomentar di akun pribadinya Rizky Bilar para sahabat ya Kita lihat dedek Leslie kerjep banget para sahabat ya Tentunya berkomentar Papanya siapa sih Ed Rizky Bilar Aduh, luar biasa Pak sahabat ya, tentunya melihat komentar Dedek Lesti, kita semua para fans Junkir balik nih, tentunya saking bahagianya, apalagi langsung dibalas oleh Abang Rizky Bilar. Dengan jawaban, Atlas Lesti papanya anak-anak kamulah nanti, wow, luar biasa Pak sahabat ya tentunya. Mereka membuat kita semakin bangga dan bahagia. Mudah-mudahan kebahagiaan juga selalu diberikan kepada idola kesayangan kita. Dalam postingan tersebut juga, tentunya persahabat yang mendapatkan banyak pujian dan komentar dari para fans, yakni dari akun Instagram, Aini Anus Kornur Aini Tri yang mengatakan dalam kolom komentar, sweet banget, bismillah lancar, sampai hari ha, amin. Selanjutnya ada komentar lain dari akun Nunahanuna01 di situ mengatakan dedek pinter menetralisir suasana Supaya abang gak dihujat mulu calon dini solehan Luar biasa para sahabat, ya Memang dedek Lesti adalah suatu kebanggaan untuk kita semua Mudah-mudahan mereka dilancarkan untuk acara resepsi pernikahannya nanti Berikutnya para sahabat kita juga mendapatkan kabar spesial bahagia kita lihat, persahabat, ya, tentunya kabar bahagia ini datangnya dari Indosiar. Di akun Indosiar tentunya mengunggah sebuah postingan foto Lesti dan Rizky Bilar dalam momen acara lamaran. Persahabat, ya, ada sebuah kalimat caption info bahagia yang diberikan. Tentunya, persahabat, ya, disetumbuskan sebuah kalimat caption Rizky Bilar, eh, itu ada Mas Tukul. Kita samperin buat ceritain rencana kita ke depannya. Udah, kejora. Ayo, Kak, sekalian izin ke Mas Tukul yang mempertemukan kita pertama kali. Nah, tungguin ya. Lesti dan Bilar ditukul one man Show besok malam. Ya, wow, para ya kita mendapatkan kabar bahagia bahwa Lesti dan Bilar akan tampil di acara OMS besok malam. Para ya, ini seru banget. Jangan sampai ketinggalan, jangan sampai terlewatkan untuk menyaksikan. Tentunya idola kesayangan kita akan memberikan kejutan dan meminta izin langsung ke Mas Tukul Arwana, warsabat ya, yang sudah mempertemukan mereka berdua. Tentunya langsung naik nih stamina para leslar, mengetahui bakal ada kejutan yang diberikan besok malam di Indosiar. Postingan tersebut banyak sekali dibanjiri komentar juga oleh para fans. Kita lihat, warsabat ya, ada komentar dari akun leslar kendari01 menyatakan. Siapkan stamina begadang lagi kita semoga lancar sehat semua Amin. Wow, <gifat> luar biasa dukungan serta support dari para fans selalu kompak persahabat yang mudah-mudahan kita selalu diberikan kebahagiaan Amin ya Rohmat Alamin. Berikutnya persahabat ya kita juga mendapatkan tentunya kabar spesial dari Bang Aril. Tentunya Bang Aril juga mengunggah sebuah postingan foto yang berada di Indosiar wah sahabat ya ada sebuah kalimat caption yang dituliskan Bismillah di sini aja dulu. Kayaknya sahabat ya tentunya Lesti lagi tapping OMS di sahabat ya tentunya kita doakan saja mudah-mudahan saja tentunya ada kejutan dari Lesti maupun Rizky Pilar. Kita lihat juga di guest pribadinya Bang Aril sahabat ya Bismillah Indosiar dan Mogot ini dipastikan Tentunya Lesti dan Bilar hari ini kayaknya lagi tapping OMS Pak sahabat ya buat besok malam nih. Luar biasa memang idola kita selalu memberikan kejutan, memberikan kabar bahagia serta vitamin-vitamin cute para sahabat ya untuk kita semua para fans. Dalam postingan Bang Arul juga tentunya para sahabat ya banyak sekali komentar dan respon dari para fans. Ya ini dari akun Fahira Unscore Araf yang berkomentar. Tapping One men ya Bang Tuh persahabat ya Ada komentar lain dari akun Instagram Meli71 mengatakan Kalau lihat Bang Boril lagi di dosiar Bawaannya pengen salto Pikirannya langsung melayang Ke Dedek Lesti Wow persahabat ya Doa yang terbaik saja Mudah-mudahan kita mendapatkan cidukan vitamin bahagia hari ini Tetap pantingin channel ini persahabat ya Biar kalian tidak ketinggalan informasi Dan kabar selanjutnya Mungkin ini informasi dan kabar terbaru sore hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang, menucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.